Better juara ya, better juara ya, better juara sel ah kongret, kongret, kongret. Baik baterai kamu, baik baterai kamu, kamu. kongret, pipian dan kawan-kawan. Juara -kawan. ya? malas sama ini, kangen tremor, cok. Iya yeah, sombong, bocil, bocil sombong, sombong. Bocil gitu, bocil kalau kelihatan jago dikit aja. Enggak, enggak, emang serius, serius. Ya, tahu kenapa. Ini, apa sih ini kebanyakan Yang kurang-kurangin deh, mam? Oh, oh, kau nice try. Bisa kak ya. Apa? Bisa kalau koreknya. Eh Messi kenapa sih so juga, Missy, Dora bisa nantiin, kah? Eh, oh. ada kios dong. Ada bang kios <laughs> Oh iya kak Kiyos Kaknya nggak live? Aku apa live ya? Kejar jam-kejar Live lah live lah Live aja tapi di dimuangku <laughs> Oh iya ya? Loh nggak bisa ya ke basic keluar bareng mah Eh, ini gas Gas? Gas nggak Mbae? Mbae kok deep aja deh Eh aku lagi mikir coba Kepala ya, aku pusing bay. Impit tulang, tulang, Pak. Impit dulu, Pak. Kalau pusing lo. apa-apa. Impit tulang, invi tulang. bawah. <laughs> Ini apaan ya? Impit Atau... tuh. Pusing. <tuk tangan> ya udah gua. Ya, aku off ya. Aku aku Oke. Eh, aku... Oh, life life lah. Aku Bukan son ninja ya ke Invit, juga nggak but... ada kan ke... Tadi tadi ngehibur Bang eh Bang on nggak tau gue hari ini lomos banget guys. Baik sakit. Iya. Kok oh, bisa? Gara-gara kemarin. Gara-gara oh, apa? Kemarin. Yang. Kemarin. Kar pas. Yang kartu tri itu loh. Eh bener, -bener ya ini orang. sorry akan aja. Bae, sakit. Juga. Kartu tri itu loh Baik jangan diperjelas dan diperdital oke pakai aja biar ya game capture hd namanya itu aplikasi iya game capture game capture hd kan guys itu nggak pakai game-gamenya ini itu bukan benar-benar game-gamenya. Bayu, Bayu apa ini domi? Iya. Ini patah-patah benar ya, benar yang patah-patah. Bayu satu dua tiga. Kok udah hilang si fast camnya? Aku malah lihat kata Bayu Guys, kalian suka indomie kuah atau goreng guys? Yang indomie goreng satu, indomie kuah dua guys Emang kata siapa? Kenapa ya kak Biar kalau ada buka kak Biar di live korek juga? Oh, artanya sih Soalnya aku sering liat live anak PUBG sama anak buka <tip> Itu ada ini juga kak banyak bukanya bukanya Oh, itu dorah, ya? Ya harus rumbah masih dulu ya Iya, sama-sama aku live deh enggak ada mbaknya guys lagi ninja mbaknya kan tuh aplikasi kan coba lihat share screen aku di diskon ente Dora katanya ente Ada ya, aku? dikasih Halo, tahu e <laughs> yes, hello, hello. Aku hello, kejar Kadiyo. jam ya. Eh, aku ini tank ya. Halo, guys jelasin aku dong eventnya gimana sih DM aku perlu banget, guys. Apaan gitu? Ngumpulin clover atau ngumpulin apa? Aku suruh Mbak bawa ada Indomie. Mbak Indomie sosis bakso. itu ya. Super pedas ya kan pasti. Bisa tahu. Mana Sih. yang nomor Mbak ya? Oh. Mbak. Awas lucer, Mbak. Biasa. Kan aku HP-nya ada banyak. Sombong dikit nih. SFC aja. Yang lu arena lawan itu nomornya keebar korek. Lah baik cari bed domi dong makasih ya jadang, si. <tuk> paket lengkap makasih pak buatlah domi kuah terima kasih pak tapi cantik mami thank you uh -uh. aku mau seberapa luar tadi oh itu nomor nomor palsu lah settingan jangan cok kan itu ber bagi Pernyataan. ini nomor korek yang telepon nih pak aku saya nah. masuk juga korek jangan cok <tuk> Jangan, Cok. Nomor keseber sentingan aja yang penting cuan. Oh, nanti <San> percaya ya, tadi gua Anjel. <San> nih, nah, jel -jel nangis. aja ya? oh, show... 12 Thank you, bisa-bisa yeah, yeah, yeah. yeah. nih Imam, Imam. imam. Oh, Makan. dulu sana. Ada mie ayam spesial. Thank you, Ada mie ayam spesial tuh. Makan dulu sana, Mam. Gimana main aja mam, main aja mam, sok-soan gitu actingnya sekarang. Oh, sok-soan, supreme. Thank you Berlin. Kalau kayak gini masuk masuk kalau itu kan enggak, guys, kalau gitu kan enggak. Aku nomor tujuh. Hare. Sikat segera, Bush. Iya Imam sombong. Thank you besar. Besok sih aku mau. Thank you guys eh admin tolong mentionin dong yang aduh, woi aduh ya baik <tuh> <tuh> ya, fotonya bagus kan ada apa yang tadi ini ya. ya, sekarang udah jadi model terima <tuh> oh. <tuh> <L -Q> kasih Makanya pakai tangan Tidak nih. dari bawah. ada suara lu ada. Iya, tapi Halo Halo. Ya. Eh, ada yang juga, gak? Aduh, Jo nggak bisa review makanan gua. malam ya? ya, Ada Pak Hito, Ay, ada, ada Pak Aduh gak dikasih cabai rawit, cok Sosis-sosis buat kalian Atau guys Udah logis mau kita coba lagi